tapi gelap Yang dulu hingga Lambat laun Mulai terungkap. Tari tawamu Tak pasti tangismu Jelas membuat aku Sangat ingin apa tersembunyi Di balik senyum manismu manis. Apa yang tersembunyi Di balik dua bola mata Dapat ku temui Kenapa pasti Lalu aku coba untuk mengerti. Saat engkau tiba Disimpan jalan Kau bimbang tentukan Arah tujuan jalan gelap Yang kau pilih penuh lubang dan mendaki jalan gelap yang kau pilih penuh lubang dan mendaki oh Apa yang tersembunyi Di balik senyum manismu Apa yang tersembunyi Di balik buah bola mata Jalan gelap yang kau pilih Penuh lubang dan mendaki Jalan gelap yang kau pilih Penuh lubang dan mendaki Jalan gelap yang kau pilih penuh lubang dan mendaki, uh, uh, uh, jalan gelap yang kau pilih, penuh lubang dan mendaki, jalan gelap yang kau pilih, jalan dalam yang kau pilih بنولو bang dan benda